like no one takes accountability they want the credibility convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power don't be sour take a cold shower scream until you're louder work until you're prouder and all the doubters they're just your downers i swear to god they'll let me down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 Toyota Crown 2023 ditawarkan dalam format crossover Toyota Crown 2023 diluncurkan sebagai mobil mewah dan kini tersedia dalam berbagai model crossover Total ada 4 model, semuanya mewah dan crown adalah salah satu model legendaris Toyota yang menawarkan kemewahan sejati Toyota Crown telah dipasarkan sebagai mobil penumpang yang diproduksi secara massal sejak tahun 1955. Hingga kini, brand asal Jepang ini kerap menghadirkan Crown dalam bentuk sedan. Di Indonesia, Toyota Crown banyak digunakan para pejabat kementerian. Namun baru-baru ini, Toyota menghadirkan kendaraan legendaris ini dalam bentuk crossover. Model baru ini merupakan respons terhadap meningkatnya jumlah penggemar crossover dan SUV di seluruh dunia. Saat mendesain Crown baru, tim pengembang melihat kembali apa itu Crown. Dan sebagai hasilnya, era baru Crown akan hadir dalam empat model yang serba baru, tulis Toyota dalam siaran resminya. Selain crossover, Toyota Crown juga akan ditawarkan sebagai sedan dan kendaraan sport, sport utility kendaraan. Diharapkan dengan rentang model yang lebih banyak, konsumen memiliki lebih banyak pilihan disebutkan mobil mewah ini telah dipasarkan setidaknya di 40 negara. Melihat bentuknya yang futuristik generasi terbaru Crown dikatakan terinspirasi dari mobil listrik BZ-4X mereka. Lampu yang menyempit dan grill besar menjadi salah satu identitasnya. Atap kendaraan dibuat mengalir seperti air, dan badannya tidak memiliki cekungan yang kaku. Model sedan tersebut memiliki beberapa bagian yang sudah dicat hitam, mulai dari atap hingga pintu belakang atau bagasi. Dimensi kendaraannya sendiri meliputi panjang 4928 mm lebar 1839 mm dan tinggi 1539 mm dan jarak sumbu roda 2850 mm. Dibandingkan dengan pendahulunya, panjang keseluruhan berkurang, begitu pula jarak sumbu roda. Kabin memiliki dua layar berukuran 12,3 inci yang bekerja sama dengan pusat hiburan Toyota Audio Multimedia System sebagai layar dashboard. Selain itu, terdapat fungsi navigasi, over-the-air update dan driver assistance system atau asisten cerdas. Sistem bantuan cerdas ini dapat beroperasi setelah perintah suara. Halo Toyota! Untuk menambah kenyamanan perjalanan, mobil ini dilengkapi dengan model kaca akustik yang diklaim mampu meredam kebisingan dari luar. JBL Premium memiliki 11 speaker yang memanjakan telinga Anda. Di balik kap terdapat mesin 2.5L 4 silinder yang didukung 4 motor listrik dan diteruskan oleh transmisi model CVT. Sumber daya kendaraan disebut-sebut mampu menghasilkan daya hingga 340 tenaga kuda. Demikian sekilas info dari kami perihal Toyota Crown 2023 ditawarkan dalam format crossover. Jika ini bermanfaat, jangan lupa share dan beri sedikit komentar guna perbaikan channel ini. Salam Kar2 channel